Baitun Rumah Baitun Rumah Baitun. Jendela Navizatun Jendela Navizatun Jendela Jijarun Dinding Jijarun Dinding Bilatun Lantai Bilatun Lantai Bilatun Lantai Sokfun Atap Sokfun Kamar tidur, <tuk> huruf patut naum. Kamar tidur, huruf patut naum. Kamar tidur, huruf patut toam. Ruang makan, huruf patut Matbahun, dapur Matbahun, dapur Matbahun, dapur Surun, pagar Surun, pagar Surun, pagar Hadi khotun Hadi taman. Hadi kotun, taman. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Kita ulangi yuk sekali lagi. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Pintu Babun Pintu Babun Pintu Navizatun Jendela Navizatun Jendela Navizatun Jendela Jijarun Dinding Jijarun Dinding Jidarun. Dinding Bilatun Lantai Bilatun Lantai kamar tidur, kamar tidur, naum kamar tidur, naum. kamar tidur, kamar kamar tidur, kamar tidur, kamar ruang makan. Hammamun, kamar mandi. Hammamun, kamar mandi. Matubahun, dapur. Matubahun, dapur. Matubahun, dapur. Surun.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 Buat anak Syukron Ilaliko Sampai jumpa Doa masuk kamar mandi Bismillah Allahumma inni A'udzubika Minal khubusi Wal khaba'if Artinya Ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Roja